apakah pulau di negara Indonesia bisa kita beli untuk dijadikan pulau pribadi jawabannya adalah bisa karena Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menjelaskan syarat dan ketentuan tentang kepemilikan pulau pribadi di Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2014. Lalu berapakah kisaran harga pulau yang dijual di Indonesia? Dikutip dari liputan6.com bahwa pulau bernama Ajab dan Tojo Una-Una yang terletak di Sulawesi Tengah dekat dengan Gorontalo dan Makassar itu dibanderol dengan harga 3,3 juta US dollar atau setara dengan 41 25 miliar sementara pulau tojo una-una bisa dibeli dengan harga sesuai permintaan sebelumnya sempat beredar viral terkait penjualan pulau pendek kabupaten buton pulau ini dijual seharga 36.500 per meter perseginya lalu berapa persen pulau yang bisa dimanfaatkan oleh si pemilik jawabannya hanya 49 persen saja karena 51 persennya akan dipakai untuk konservasi oleh negara